Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Kita simak di kabar pertama persahabat ya Informasi penting banget untuk warga Konoha Besok jangan lupa juga persahabat ya Untuk selalu mensupport karya Bunda Lesti Tiaser kedua Lagu Insan Biasa single barunya Lesti Keciora akan tentunya rilis persahabat ya besok tanggal 13 Maret 2022 Teaser yang kedua nih persahabat ya sebelumnya teaser pertama tembus trending 1 dan besok persahabat teaser kedua akan dirilis mudah-mudahan tersahabat tanggal 15 Maret nanti Bismillah trending untuk lagu fullnya dan mudah-mudahan booming di mana-mana Amin, persahabat Dan untuk berikutnya, kita lihat juga persahabat di story-nya LestiStory Story. story. Empat jam yang lalu menginformasikan hashtag Lesti Insan Biasa Ternyata sudah tembus 3,2 juta viewers Wow, persahabat Alhamdulillah, hashtag Lesti Insan Biasa Di TikTok tembus 3,2 juta viewers bisa yuk sebelum model videonya rilis 5 juta viewers untuk hashtag lesti insan biasa semangat untuk kita semuanya makin kompak makin solid untuk selalu mensupport yang terbaik karya-karya lesti kejora dan kita simak juga persahabat ya kalimat caption yang ditulis oleh akun keepcom calm persahabat besok di asar kedua. Makin gak sabar, lihat full video klipnya di tanggal 15 Maret nanti Mau lihat karya terbaik Lesti dan Rizky Bilar Support keduanya para ya untuk warga kunoha Mudah-mudahan kita juga semuanya selalu sehat, selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan selalu dimudahkan Amin Selanjutnya para kita simak juga di sini ada cedukan vitamin juga persahabat ya, ini momen saat Lesti Rizky Bilar di acara Fashion Show Return Ramadan Show 2023 di acaranya Kak Zaskia Sungka atau Zasi. Persahabat nama brandnya, tanggapan dari Papa B dan Bunda Lesti saat diwawancara mengenai Zasi. Masya Allah kata Papa Bilar, luar biasa keren dan mudah-mudahan Zasi menjadi brand ternama nomor 1 di Indonesia amin, doa baik dari Leslar ya. untuk Kak Zaskia, ya, Masya Allah dikit nyempil di vlog orang pun bersahabat ya, tentunya kita merasa bahagia dan bangga ketika melihat kesangan kita yang selalu bersama yang selalu bahagia, Masya Allah saya selalu untuk Leslar mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawadah, dan warahmah kemudian bersahabat disimak juga untuk selanjutnya nih, ada cirukan vitamin saat Papa Bilar videoin BBL lagi tidur siang nih bersahabat ya lagi ngantuk nih BBL digangguin dijailin aja sama papapnya memang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita ngakak nih bersahabat ya saat BBL digangguin saat tidur tiba-tiba Bang Fatih malah tutup telinga nih persahabat. saking tentunya nggak mau dijailin sama papapnya nih ini anak pintar anak hebat banget nih persahabat. Kita lihat di kolom, di kolom komentar Begitu banyak ya respon yang diberikan Salah satunya dari It's my red rose mengatakan Memberikan bisikan-bisikan baik menjelang tidur Pada anak salah satu metode parenting juga Untuk mensegesti Memotivasi anak supaya berperilaku baik Good job bapak B Selamat berproses menjadi yang Ayah hebat Wah, Masya Allah Ini support yang luar biasa Kemudian perselabat selanjutnya kita juga melihat bahwa banyak sekali ya kabar-kabar viral mengenai gamisnya Bunda Lesti yang viral di mana-mana. Menjelang bulan Ramadan, persahabat gamis Lesti. Ini trending topik juga di persahabat sampai masuk berita TV di SCTV Liputan 6 persahabat ya untuk gamisnya Lesti. Admin MRB juga persahabat yang memposting berita... Liputan 6 persahabat dan langsung ada sebuah kalimat yang diunggah Tunggu tanggal mainnya Itu kata admin MRB persahabat Wow Apa mungkin Bulan Ramadan bakal launching persahabat Untuk tentunya produk gamis bunda lesti Masya Allah, pasti Mama Leslar sudah gak sabar banget Menantikan gamisnya Lesti Yang akan diluncurkan Langsung oleh MRB Clothing Line Semangat, persahabat untuk Bunda Les dan Papa B Mudah-mudahan usahanya lancar Bisnisnya pun lancar Dan sukses selalu Kemudian, persahabat selanjutnya juga Di story-nya Bunda Lesti kejaran Pocam yang lalu, persahabat mengungkep, Tentunya video endorse nih wow Endorse mau kena, persahabat ya Makin cantik, makin salehah, Makin tentunya Aura terpancar dari raut wajahnya Bunda El Emang luar biasa keren banget Bunda Lesti, namun dibikin sampok dengan boneka Di perasaan ya. Emang idola kesenangan kita selalu bikin happy Apalagi tentunya Leslar Family Selalu bersama Ada Abang El, Papa Bi, Bunda Les Pokoknya lengkap, idola kesenangan kita Warga Konoha pun tentunya selalu bahagia doa kain yang terbaik bersahabat yang mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan dan kabar baik, kabar bahagia dari Lestri dan Bilar, jangan kemana-mana terus ikuti channel youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya ini dulu informasi di sore ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum Warahmatullahi wa